untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan bahagia mengenai Bunda Wels di Kecora tentunya. Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan dan kabar terbaru di pagi hari ini. Kita mendapatkan info bahwa Rizky Billar sudah resmi bebas dari masa penangguhan penahanan. Kita tentunya hanya bisa mendoakan sekali lagi untuk Rizky Bilar, Semoga kedepannya bisa menjadi orang yang lebih baik Tidak lagi melakukan kesalahan yang fatal Tidak lagi mengulangi perbuatan yang tidak dibenarkan Yakni kekerasan dalam rumah tangga kita lihat juga persahabat di berselanjutnya. Ini ada momen haru banget ya ketika ada nenek yang video call dengan Leslar. Nenek ini persahabat tadi dikabarkan adalah ibu dari bapak polisi di Jakarta Selatan. Masya Allah bahagia melihat idola kesayangan Lesti dan Rizky Bilar. Mudah-mudahan persahabat ya. Orang-orang baik selalu support, selalu dukung yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar. Ini senang banget ya neneknya ketika melihat Bunda lesti kecewa Masya Allah Posingan ini pun juga kembali oleh akun UM Unscordian45 Kita lihat juga di beberapa tanggapan Komentar yang diberikan Di antaranya dari akun Sapia Pikah mengatakan Siapanya itu selain neneknya ya. Kita lihat nih jawaban dari akun Bunda Maya 679 Kalau tidak Kalau tidak salah Ibunya Pak Polisi yang megang HP itu, ibu itu fans berat Leslar. Masya Allah, nenek ini ya, fans berat Leslar banget nih. Masya Allah, mudah-mudahan sehat terus untuk nenek. Dan semoga ya, selalu mendoakan untuk rumah tangga Lesti dan Rizky Billar. Amin, ya Robbal 'alamin. Kita lihat juga persahabat tanggapan lain dari akun Instagram Jamilah Asen 3. Masya Allah ini nenek terharu lihatnya tuh persahabat. Masya Allah banget ya. Begitu sayangnya ibu ini ke Leslar, sehat selalu untuk semuanya yang selalu tulus mensupport Lesti dan Rizky Bila. Berikutnya juga persahabat ya kita mendapatkan informasi juga nih. di sini persahabat perhatikan. Banyak sekali komentar tanggapan netizen di postingan KPI untuk memboykot Leslar, Lesti, dan Rizky Billar di televisi. Diunggah oleh akun events ke Leslar, perhatikan persahabat ya. Beberapa tanggapan komentar dari para netizen untuk memboykot Leslar di televisi. Ramai sekali persahabat ya, boykot Leslar di kolom komentar KPI. Kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan. Mudah-mudahan yang ikutan komen di feed KPI merasakan ujian yang sama kayak yang Leslar alami, khusus yang sudah berumah tangga. Tidak ada satupun manusia yang mau mengalami ujian seberat ini. Kelah ketika kalian merasakan apa yang mereka rasakan, kalian akan ingat sebaik-baiknya manusia tak akan pernah luput dari ujian. Kalau Tuhan sudah berkehendak, telah kalian akan sadar baik buruknya jalan hidup kalian kalian sendiri yang tentukan bukan orang lain ini betul sekali persahabatnya jadi jangan sampai eh. kalian kalian yang selalu menghujat selalu menghina untuk lesti dan rizky bilar pasti akan, akan merasakan juga persahabatnya karena lesti dan rizky bilar pun tidak mau mempunyai masalah seberat ini dan keputusan pun ada pada mereka Lesti mencabut laporan itu haknya Kita sebagai fans hanya bisa mendoakan Hanya bisa mensupport yang terbaik Keputusan Lesti Kejora Berikutnya juga persahabatan ya, postingan dari Kak Miranti Dewi Yang mengunggah foto barang Rizky pilar. Ini unggahan kemarin Yang diposing di akun Instagram pribadinya Kak Miranti Dewi Kalimat caption pun persahabat dituliskan Di unggahan ini Jumat berkah Mari kita berdamai dalam hati untuk diri kita dan untuk sesama So much what men can do that Those but action and can be strong Ayo, jari dan mulutnya jangan-jangan Kayak kesambet tuyul kalau mau komen Komenlah seperti manusia biasa Insya Allah Mudah-mudahan, para ya. dukungan Dari orang-orang baik Yang selalu tulus semakin banyak Untuk lesti dan riski bilar Amin Kemudian persahabat disimak juga diunggah terbarunya Mas Gong Li. Persahabat ya, Mas Gong Li ini baru saja mengunggah sebuah postingan kalimat. Hanya karena orang lain berbuat tidak baik kepada kita, bukan berarti kita harus membalasnya dengan cara yang sama. Tuh, ingat persahabat ya, kata-kata yang diunggah oleh Mas Gong Li ini benar sekali. Hanya bisa mendoakan, hanya bisa mensupport dengan tulus untuk Lesti Kejora Semoga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Mudah-mudahan bersahabat dari ski pun bisa menjaga hati dan fisiknya Lesti Kejora Itu yang kita harapkan Mudah-mudahan kedepannya mereka berdua bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi Amin Kita masih menunggu kejutan terbaru hingga kabar baik berikutnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Lesti Fati update Yang akan selalu memberikan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti Kejora Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bermin ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh